seperti itu oke sebelum lanjut mungkin ada beberapa pertanyaan monggo sampai berlanjut ke jam 12 jam 1 malam kadang ngedang, trend itu dilanjutkan sampai jam 2 jam 3 subuh mendekati jam 4 itu biasanya rada slow karena itu market jam 4 itu close total Kayak gitu. ada news pak malam ini pak oh ada news newsnya apa pak kalau boleh tahu pak CPI. Oh, boleh, di, uh, boleh bagi info, Pak. Kalau boleh tahu dan dampaknya apa, seperti apa, Pak? Silakan, Pak. Kalau saya gini, Pak, kalau news itu bukan untuk memprediksi, Pak. Kalau kita trader, kita ini kan misalkan mau trading pakai news, terus kita cari informasi otomatis kan gak akan selesai, Pak. Kali ini, kalau betul, menurut betul. saya, <tuh> karena kan informasi itu sendiri kan bukan di satu sumber, tapi sumber itu banyak. Betul, betul kita mau baca news yang dari berita ini berita ini nggak akan selesai jadi kalau saya pribadi berita news impact itu hanya sebagai alat atau indikator pemberitahuan pak. Hmm, Bapak Sampai. lebih dominan ke indikator ya pak ya untuk transaksinya ya lebih utama ke arah sana ya. E, gini pak kalau kalau indikator masuk saya itu e, news itu sebagai indikator pak hanya pemberitahuan misalkan jam sekian ada news Ya, sudah. Kita udah tahu jam sekian ada news. Jadi, kita enggak hiraukan mau berita apa, kan? bodoh amat, Pak. Betul, jadi betul, kita betul. hanya tahu aja bahwa oh, jam sekian hmm. ada news. Terus, kita lakukan dengan teknikal. Nah, teknikalnya hmm. apa? Kita menggunakan ya cara kita, teknik trading kita apa ya? Kita lakuin aja ya. Kalau benar, hmm. profit; kalau salah, ya stop loss. Kan gitu aja Pak. simpelnya betul-betul. Hmm. Dan kadang-kadang Pak dari pengalaman itu, nah coba ini sebetulnya yang uh, Bapak sampaikan tadi, ini ada yang menarik nih tentang news. Karena news ini oleh platform juga diadakan. Kita cek di sini. Nah ini yang kotak sebelah kanan kedua, itu kok kita klik, nah ini news nih. Dari beberapa kali saya amatin news, ini kadang-kadang munculnya jam 12 siang, jam 1 siang. Itu saya ngikutin kadang-kadang juga nggak akurat. Kayak gitu, karena yang Bapak bilang tadi, sampaikan, kadang-kadang news juga mending kita abaikan juga bisa. Karena ini kembali lagi, ini prediksi dari platform dia menginformasikan uh, beberapa hal. Begini, Pak, bukan kita abaikan, Pak. Mm -hmm. Dalam artian begini, news itu sebagai pemberitahuan, Pak. Pemberitahuan mm -hmm. bahwa di jam 20.30 ada berita... High impact CPI ya, sudah kita tinggal siap-siap aja. Nah, teknik hmm. apa yang mau kita gunakan secara teknikal? Bukan artinya hmm. kita harus baca itu efeknya apa, ininya apa, kan? Beritanya apa yang enggak entry kita, kita sibuk akan mencari berita-berita yang akan ada, akan nah, bahwa nah. kita harus tahu bahwa berita itu sendiri sesuatu yang sudah terjadi, baru akan muncul beritanya. Hmm. Nah, tidak boleh, tidak bisa dibalik. Itu enggak ada namanya cerita. Oh, si A ini besok bakalan akan seperti ini itu tidak ada betul-betul hmm -hmm. kalau yang saya amatin dari beberapa news yang ada di platform Pak itu memprediksi dari beberapa indikator ada yang menggunakan Ichimoku ada MACD dan dia memprediksi satu hari nah ini kalau untuk dibaca boleh saya biasanya melakukan dengan cara saya copy tes, saya transit ke Google transit sebagai pengetahuan dasar Misalnya,